Oke okay, coba kembali dengan kami Kami akan memberikan caranya mengganti pada bagian blower atau kipas untuk kulkas dua pintu bermerek apa saja sebetulnya sama saja ya kecuali inverter biasanya dia menggunakan DC Oke okay, kita akan mencoba melepas perlahan-lahan untuk para pemula yang ingin mencoba mengganti sendiri seandainya pada bagian kipas mati Oke okay. kita bisa untuk melihat videonya ya untuk rekan-rekan para pemula Rekhi Rekhi Rekhi